assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan proktor pada tutorial kali ini kita akan tunjukkan bagaimana cara menambahkan data guru beserta simulasi 2 kita buka saja di web wmk kemudian kita klik menu simulasi guru Kemudian kita klik Excel Kemudian klik download Disitu kita akan Mendapatkan file Template untuk pendataan Guru peserta simulasi Disitu ada Nama guru, jenis kelamin, tanggal lahir Mata pelajaran yang diajar Dan jenjang Nah, Untuk SMP Kita isikan nanti jenjang P Untuk MAU Atau SMAU dan untuk SMK tukang nah kita pindahkan data nama guru dari file ini yang tadi diberikan oleh data usaha ini saja nanti kita akan modifikasi terutama untuk tanggal lahir karena dari TU tanggal lahirnya menggunakan tempat dan modelnya berbeda nah, kita lakukan uh, kita copy-paste nama, kemudian kita copy-paste tanggal lahir kemudian kita copy-paste mapel tadi jenis kelamin kita tambahkan sendiri untuk tanggal lahir, itu tempat, itu dihilangkan kemudian uh, formatnya kita buat format uh, tanggal, tanggal, kemudian strip bulan-bulan, strip, tahun-tahun ya. nah sebaiknya uh, jenis number di tanggal ini kita ganti jadi teks jangan jadi date atau tanggal ya, karena nanti uh, formatnya akan berbeda, jadi kita ganti aja menjadi teks sehingga uh, tanggal yang dibuat itu tidak berubah menjadi uh, format yang berbeda seperti yang ini Oke okay, kita simpan nama file tadi yang sudah kita edit Setelah itu kita klik di web UNBK Kita klik upload Kita browse file Tadi namanya peserta simulasi guru 2 Kita klik open Nah klik upload Oh ini ada pemberitahuan bosnya ada tanggal lahir Ada dua peserta yang tanggal lahirnya masih Belum berisi Kita edit ulang Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah Di penulisan tanggal lahir Atau belum ada isinya Seperti yang ini Kita isikan sesuai format Yang sudah ditentukan Jadi ada dua orang guru yang belum diinput tanggal lahirnya, karena memang dari data dari TU itu mungkin lupa disertakan. Baik, kita simpan lagi, kemudian kita ulang upload. Baik. Data peserta selama ngasih guru itu sudah masuk di sini, Bapak Ibu di halaman ini kita bisa lihat ya sebaiknya data itu disusun berjenis kelamin dan juga disusun uh, dengan urutan nama sehingga kalau ada yang kurang nanti kita bisa uh, lebih mudah memeriksanya. Nah di sini belum ada server dan sesi Bapak Ibu. Nah, yang sudah ada itu ada username dan Password di sini sengaja kita kita uh, hidenkan. Oke, okay. selanjutnya kita ingin melakukan mengisi ya kode server dan sesi. Berbeda dengan pengaturan sesi di siswa, kita bisa lakukan checklist kemudian kita pilih server ya, checklist beberapa siswa kita klik uh, server yang diinginkan sekaligus, nah kalau ini kita harus lakukan satu per satu satu baris per baris kita klik kotak atau kolom uh, kode server disitu muncul nah kita lakukan berulang-ulang kita pilih sesuai dengan uh, server yang nantinya data guru akan kita masukkan kemudian untuk sesi uh, kita lakukan hal yang sama kita klik kolomnya kemudian kita ketikkan sesi yang diinginkan oke okay, kita simpan kemudian data sudah oke okay. ini berarti datanya sudah tersimpan sampai masa pendataan berakhir bapak ibu ini sebenarnya masih bisa kita edit saya sengaja memilih uh, dua server kemudian juga sesiannya di sesi ketiga agar nanti lebih mudah uh, tidak banyak mengganggu jadwal pelajaran ini sesi ketiga itu kan jam 2 sampai jam 4 sore Kemudian kita klik Excel dan kita download data tadi dalam bentuk Excel sudah bisa kita lihat. Nah Bapak Ibu itulah e, cara memasukkan dan mengatur data e, menambahkan sesi dan server untuk peserta simulasi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.